gimana sih ngajarin dong? Halo guys, assalamualaikum semuanya, berjumpa kembali di channel saya Venska Official. Oke, jadi video kali ini seperti biasa ya, di sini saya akan membagikan lagi preset tali buat kalian guys ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ya. <San> Oke lanjut ke preset yang kedua guys Oke okay, lanjut ke preset yang ketiga guys Lanjut ke riset yang keempat, guys. Oke lanjut ke preset yang kelima guys Oke lanjut ke preset yang keenam ya lanjut ke preset yang ke guys Terpikar, dia ku bingung, bingung, bingung, bingung. Oke lanjut ke preset yang ke 8 ya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 Ke preset ke okay, lanjut ke presiden yang ke-11 guys oke lanjut ke presiden yang ke-12 ya Oke okay, lanjut ke mau yang ke belas. <tik> Lanjut ke preset yang keempat belas, guys. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke lima okay, belas, ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-16, guys. Yeah, yeah. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-17 ya. Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-18.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 Oke lanjut ke preset yang ke-21 ya. <San> <San> Oke lanjut ke preset yang ke-22. Oke, lanjut ke episode yang ke-23, guys. Ya, oke, okay, lanjut ke episode yang ke-24.